Tiga per pertama permasalahan ada kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah untuk lagu Sekali Seumur Hidup official musik video sudah tembus 47 juta viewers di YouTube. Wow, semangat streamingnya untuk warga Konoha. Alhamdulillah congratulation untuk Bunda Lesti lagu Sekali Seumur Hidup tembus 47 juta viewers. Kita yakin persahabat ya, bulan ini bisa tembus 50 juta. Semangat terus untuk warga Konoha. Buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya untuk dukung karya-karya Bunda Les di kejora. Kemudian persahabat disimak juga vitamin bahagia malam hari ini full persahabat ya. Bukan kaleng-kaleng vitamin yang langsung disuguhkan oleh Leslar. Lagi pada makan, bersahabat ya Ada Bunda Lesti, ada Papa B, ada Abang L Membuat kita bahagia malam hari ini Masya Allah Keluarga kecil yang benar-benar bahagia, Masya Allah banget ya Dan kita lihat, bersahabat, ada momen lucu BBL dikasih makan oleh Papa B Disuapin nggak sengaja, bersahabat ya Kuah semurnya Masih nempel di tangannya Papa B Akhirnya BBL kepedesan Aduh, Masya Allah banget nih Aksi lucunya BBL saat kepedesan bersahabat ya Langsung manggil budanya untuk minum minum Aduh Masya Allah Ini mah kebahagiaan yang sangat luar biasa malam hari ini Momen ini pun diunggah kembali oleh Bu Fir Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan, Masya Allah Sehat terus ya kalian bertiga Leslar Family Abang El Lesti Rizky Bilar Alhamdulillah hari ini vitaminnya lengkap tuh, Full vitamin ya malam hari ini Kita lihat juga kalimat lain Si papap emang anuan, ya. nak? semoga abang El Syabar menghadapi papap yang anuan, tuh. Oh, Masya Allah, keluarga kecil yang sangat bener-bener bahagia. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan, di antaranya dari Leslaw. Support 2, mengatakan pengen lihat abang, liatin kepala ayam, apa anuan juga kayak papapnya. Next, dibikin ya ampun, Lesti Kejora. Wow, aja yang balas dendam nih. <laughs> Kita lihat juga perselamatan tanggapan lain dari akun Instagram iin.y11 mengatakan kangen banget rasanya sama kalian sehat-sehat terus ya Amin, Masya Allah Begitu banyak doa, begitu banyak support yang diberikan Kita lihat juga tanggapan lain dari Faradila underscore 94 Masya Allah, Tabarakallah, bahagia banget hari ini Dapat vitamin lengkap Sehat-sehat kalian, semoga selalu dalam lindungan Allah Amin, sayang kalian banyak-banyak Luar biasa Kita lihat juga persahabat ya, Papa B Meripos kembali unggahannya dari Bunda Lesti Kita lihat persahabat ya Akhirnya Papa B juga minta maaf sama Bibi nih Maaf ya nak Papa lupa masih nempel kuah semuanya di tangan Katanya tuh persahabat ya Bukan disengaja nih Papa B ini lupa banget ya Kalau di tangannya masih nempel kuah semur Tuh persahabat Jadinya kepedesan tuh Abang Fatih Masya Allah Dan pastinya persahabat ya Ada momen cute juga Saat Leslar ini lagi makan bareng Sepiring Kita lihat tuh Momen cute dari Bunda Lesti Yang disuapin oleh Papa B Masya Allah Mudah-mudahan selalu seperti ini, selalu bahagia, selalu memberikan kebahagiaan juga untuk keluarga Konohan dan selanjutnya, persahabat, ada kabar yang sangat bahagia juga untuk semuanya. Kali ini diinformasikan langsung dari salah satu fanbase Bunda Lesti Adi Collection, persahabatnya, menginformasikan untuk acara TKMTG kembali hadir, persahabatnya. Bunda Lesti Kejora tentunya akan menjadi bintang tamu yang akan diadakan tanggal 14-15 sampai 15 Januari 2023. Wow, kejutan nih di awal tahun. Mudah-mudahan ya Bunda Lesti selalu sehat, selalu bahagia dan mudah-mudahan bisa menampilkan penampilan terbaik. Jangan lupa nih persahabat dicatat biar nggak ketinggalan biar tidak terlewatkan nih spesial acara TKMTG yang akan diadakan di J-Expo Kemayoran. Ini spesial Bunda Lesti akan menjadi bintang tamunya. Doakan support dan dukung terus ya untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Tentunya kabar baik dan kabar bahagia. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar Bang menurut Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.